Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hai ahi, uhti. Selamat datang di channel Perindu Surga. Keutamaan menghafal 10 ayat surat Al-Kahfi Di antara keutamaan surat Al-Kahfi adalah jika 10 ayat pertama itu dihafal. Bahkan dalam riwayat lainnya disebutkan bahwa yang dihafal adalah 10 ayat terakhir. Apa keutamaannya? Dari Abu Darda, radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka ia akan terlindungi dari Dajjal. Hadis Riwayat Muslim 809 Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa siapa yang menghafal 10 ayat pertama atau terakhir dari surat Al-Kahfi, maka ia terlindungi dari Dajjal. Imam Nawawi berkata, ada ulama yang mengatakan bahwa sebab mendapatkan keutamaan seperti itu adalah karena di awal surat Al-Kahfi terdapat hal-hal menakjubkan dan tanda kuasa Allah. Tentu saja siapa yang merenungkannya dengan benar, maka ia tidak akan terpengaruh dengan fitnah Dajjal. Begitu pula akhir surat Al-Kahfi. Maka apakah orang-orang kafir menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku? Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka jahanam tempat tinggal bagi orang-orang kafir. Quran Surat Al-Kahfi Ayat 102 Imam Nawawi Rahimahullah berkata, Imam Syafi'i dalam Al-Um dan Al-Ashab berkata disunahkan membaca Surat Al-Kahfi pada hari Jumat dan malam Jumatnya. Al-Majmu, 4 per 295 Semoga bisa menjadi amalan bermanfaat untuk persiapan menghadapi hari kiamat.